cara download drama cina secara gratis ya kawan-kawan gak perlu bayar lagi nah langsung saja kita ke tutorial yang pertama itu kalian harus download aplikasi yang judul apa nih drama cina new Dragon id ya satunya ada di Play Store. Nah, ini ya. Mana? Nah. Kalian download ini. Nah. Terus setelah kalian download Kalian buka Nah di sini Drama cinanya lengkap ya Oke sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih yang sudah subscribe Nah kita Jika ada iklannya seperti ini scan dulu <tuh> Nah Ketika kalian ingin mencari drama cinanya Di series deracin ya nah, Seperti ini nah, Contohnya Contohnya seperti ini Yang Yang VIP ya Misalkan kalian nonton VIP yang di aplikasi lain kan Biasanya bayar kan pakai Uang atau cash, nah kalau di sini enggak gratis ya. Saya contohkan Ferry eh, ah ini love between very and devil ya, terus. tentunya PIP ya kita buka yang ini yang episode 36 nah, kalau kalian ingin download tinggal pencet download kalau enggak ya enggak nah kalau kalian ingin tonton tonton seperti ini nah cara ngilangin iklannya kawan-kawan seperti ini ya klik klik tombol langsung nah seperti ini langsung kembali lagi nah otomatis kalian nggak nonton iklan ya supaya nggak bete ataupun nggak marah-marah begitu nah, seperti ini nah terus jika sudah sampai ini saya contohkan nah kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya kawan-kawan tinggal kalian download aplikasi yang bernama apa ini drama Cina New Dragon ya Oke okay, terima kasih tutorialnya kawan-kawan semoga bermanfaat ya see you